Ustad, apakah mendapatkan pahala sholat yang sempurna kalau orang membacanya cepat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar.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 salat dua rakaat kemudian setelah salat dua rakaat maka dia datang kepada nabi fassallama alaihi faraddus salam irji fassalli fa innaka lam tadi setelah salat dua rakaat datang ke nabi memberi salam assalamualaikum ya rasulullah dijawab oleh nabi Waalaikumsalam kata nabi irji fassalli fa innaka lam tusalli balik salat kamu belum salat salat lagi dua kali Dua rakaat keluar kalinya Selesai solat, datang lagi kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab sama Nabi. Ir. Waalaikumsalam. Irjik fasolifain nakalam tusalli. Balik solat kamu belum? Solat. Solat lagi ketiga kalinya dua rakaat Setelah ketiga kalinya dua rakaat datang lagi kepada Nabi. Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Irjik fasolifain nakalam tusalli. Balik solat kamu belum? Solat. Ini kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya. Si Arab Adui tadi berkata ya Rasulullah, aku tidak tahu solat yang lebih baik yang aku bisa lakukan. Maka ajarkan aku, ajarkan aku solat yang baik dan yang benar. Maka kemudian Rasulullah bersabda, idakum ta'ilas solat, fakabir. Thumma qro'ma ta'yasra ma'al Qur'an. Thummar ka'hadta ta'dma inna raqian. Thummar fahadta ta'dma inna qaiman. Thummar fajadta ta'dma inna sajilan. Thummar fahadta ta'dma inna jalsan. Faf'an zalika fi solatika kulu. Kata Nabi, kalau kamu pengen sholat mau dianggap di sisi Allah, dapat nilai di sisi Allah, maka kalau kamu hendak sholat, takbiratul ihram. Setelah itu bacalah apa-apa yang meringankan kamu, jadi kamu membacanya itu bisa enjoy, enak, tidak terlalu ngebut. Kemudian rukuk dengan tumah nina, ik'tidal dengan tumah nina. sujud dengan tumah nina. Duduk diantara dua sujud dengan Tumanina. Lakukan ini semua dalam sholatmu maka sholatmu bernilai. Kata Rasulullah, SAW Jadi kalau kita pengen sholatnya sempurna, Tumanina. Semuanya Tumanina termasuk membaca Al-Quran. Tumanina itu tenang, pelan. Ya kan ngebur kayak tadi. Satu nafas Al-Fatihah, Ustaz ustadz, kau tahu begitu? Pernah saya jadi makmumnya begitu. Alhamdulillahi Alamin ar rahim Maliki Amin Diniyakada'a'min wa'iyyakada'a'sla'in Ili nasyaratal mustaqimah syaratal ladin alam ta'ala iman Amin Sebenarnya Rabbil cepat Begitu ya uh, Ini salat yang tidak sempurna Bahkan bukan hanya tidak sempurna Bisa jadi kalau di zaman Nabi disuruh ulang sama Nabi Tapi karena ini bukan di zaman Nabi Kita berpositif thinking saja Kita berpositif thinking saja kalau mau dinasehati nasihati diingatkan kalau tak mau kita doakan doakan yang baik